Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 12 SMK NU Malik. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi integral tak tentu di mana materi ini adalah kelanjutan dari materi turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk selanjutnya, silakan kalian simak video yang Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang integral Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu integral tak tentu fungsi aljabar uh, Perlu kalian ketahui integral adalah kebalikan dari sebuah turunan atau diferensial Notasi dari integral itu seperti ini nah, Seperti huruf S tapi panjang Rumusnya Rumus umum dari integral tak tentu yaitu integral A x pangkat N dx. Sama dengan angka di depan variabel x atau di sini A per pangkat dari variabel x, n plus satu x pangkat n plus satu plus c, di mana N tidak boleh sama dengan min 1 Nah sekarang contohnya Contoh yang pertama Integral 2X pangkat 3DX Sama dengan sekarang kita perhatikan angka di depan variabel X, yaitu 2. Maka kita tuliskan 2 per pangkat dari X adalah 3, maka 3 plus 1, karena rumusnya tadi plus 1, X pangkat 3 plus 1 plus C, sama dengan 2 4 X pangkat 4 plus C Sama dengan kita sederhanakan angka di depan X uh, Yang perlu kalian ketahui juga Kita tidak boleh mencoret atau menyederhanakan 4 ini dengan pangkat ini Karena yang satu penyebut satu pangkat tidak boleh disederhanakan maka yang disederhanakan angka yang di depan x ini kita bagi dengan 2 hasilnya 1 kita bagi dengan 2 hasilnya 2 x pangkat 4 c Oke, okay, sekarang contoh yang kedua integral 10 dx Sama dengan Nah, sekarang kita perhatikan fungsinya di sini tidak ada x-nya. Hanya angka 10, maka integralnya adalah 10x plus C. Nah, ini mudah sekali. Kalau di sini tidak ada x, integralnya kita tinggal tambahi aja 10x plus C, gitu aja. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Selesaikan integral berikut: integral min 2x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat min 6x plus 12dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? kita tahu bahwa dari soal ini terdiri dari empat suku yang pertama ini ini yang kedua ketiga dan keempat nah caranya kita selesaikan satu-satu dari mulai yang depan dulu dan nanti konstanta plus c-nya kita tuliskan pada yang terakhir ini yang pertama min 2x-4 integralnya adalah kita langsung aja. Min 2 per pangkatnya 4 ditambah 1 jadinya 5 x pangkat 5 ditambah sekarang yang kedua ini. Angka di depan x-nya adalah 5 berarti 5 per pangkatnya di sini 2 selalu ditambah 1 jadinya 3 x pangkat 3. Min sekarang lihat yang di sini angka di depan X-nya adalah 6, kita tuliskan 6 per, nah, lihat sini, pangkatnya di sini tidak dituliskan, itu artinya 1, maka 1 ditambah 1, 2 X, pangkat 2 ditambah, yang terakhir 12, 12 tidak ada X-nya, maka integralnya adalah 12 X, terakhir baru ditambahkan dengan plus C, Nah, selanjutnya eh, yang kita lakukan adalah menyederhanakan dari angka di depan variabel di disini min 2/5 bisakah disederhanakan ternyata tidak maka kita tulis sama seperti semula min 2/5 x pangkat 5 ditambah ini juga tidak bisa disederhanakan tetap 5 per 3 X pangkat 3 min nah ini bisa sederhanakan. 6 per 2 dapatnya adalah 3, x kuadrat plus 12x plus c. Kalau sudah, sekarang dilihat apakah di sini dapat dijumlahkan atau dikurangkan, ternyata tidak bisa karena lain jenisnya ya, lain sukunya di sini pangkat 5 pangkat 3 pangkat 2 jadi tidak bisa dilanjutkan cukup sampai sini. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Integral x min 3 kuadrat dx. Nah, ini sama dengan kita kerjakan dulu di sini kuadratnya kalau kalian tidak bisa cara langsung menggunakan cara manual. X min 3 kuadrat yaitu X min 3 kali X min 3 DX. Sama dengan integral X dikalikan X, X kuadrat, X dikalikan min 3, min 3 X. Ganti yang ini min tiga kali x min 3x min 3 kali min 3 plus 9 Dx Sama dengan, nah ini tidak boleh kita integralkan langsung 1/3 x pang 3 tidak boleh karena di sini ada yang sejenis kita jadikan satu dulu jadi masih ada integralnya integral x kuadrat Min 3x min 3x yaitu min 6x plus 9 dx Nah kalau sudah beres kayak gini baru kita integralkan Integral x kuadrat yaitu angka di depan x-nya adalah satu per pangkat selalu ditambah 1 3 X pangkat 3 min Angka di depan X disini adalah 6 Per pangkat di sini artinya 1 Maka kita tambahkan 1 2 X pangkat 2 plus 9 Karena enggak ada X nya maka kita tambah X 9 X plus C Langkah yang terakhir menyederhanakan di sini tetap 1 per 3 X pangkat 3 min 6 2 bisa kita sederhanakan Jadi 3 X kuadrat Plus 9 X Plus C Nah, mudah kan? Kita lanjutkan dengan Contoh yang kelima Kalau Misalkan saya punya Integral 3 X pangkat 2 Dikalikan yang di dalam kurung 2 X pangkat 3 min 2x dx nah ini caranya kita selesaikan dulu hasil perkaliannya baru nanti diintegralkan yaitu sama dengan 3x kuadrat dikalikan dengan 2x pangkat 3 jadinya 3 kali 2 6 masih ada integralnya 6 x nah kalian perlu ingat kembali bahwa eh, tentang eksponen bahwa x kuadrat dikalikan x pangkat 3 nah, kalau ada pangkat dijumlahkan eh, dikalikan maka hasilnya adalah dijumlahkan sama dengan x pangkat 5. Jadi di sini x pangkat 5 tidak dikalikan dua kali tiga bukan tapi pangkatnya dijumlahkan min ini dikalikan ini 3 x kuadrat kali min dua x jadinya min enam x pangkat ini dua di sini satu jadinya 3 dx nah kalau sudah Baru diintegralkan satu-satu 6 X pangkat 5 Integralnya adalah angka di depan X 6 Per pangkatnya ditambah 1 6 X pangkat 6 Min Di sini 6 Per pangkat tambah 1 4 X pangkat 4 Jangan lupa yang terakhir Plus C konstanta Sama dengan selalu kita sederhanakan 6 bagi 6 Habis, 1 artinya X pangkat 6 Min Ini kita bagi dengan 2 Jadinya 3 2 X pangkat 4 Plus C Kita lanjut Ke contoh yang ke-6 Integral 10 x pangkat 5, min 6, x pangkat 3, Per 2x kuadrat dx. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, maka kita bagikan tiap suku. Karena di sini ada 2 suku, maka masing-masing suku kita bagi dengan 2x kuadrat. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ini dibagi dengan ini dulu hasilnya yaitu 10 bagi 2 5x. Nah, karena di sini ada pembagian pangkat, ingat kembali eksponen bahwa eh, kalau ada pembagian pangkat x pangkat 5 per x kuadrat itu artinya pangkatnya dikurangi men 2 jadinya x pangkat 3 di sini pangkatnya 3 terus ganti yang ini juga kita bagikan 6 bagi 2 3 x pangkatnya 3 di sini 2 dikurangi jadinya pangkat 1 enggak usah kita tulis di x sama dengan kalau sudah baru kita integralkan masing-masing angka di depan X nya 5 berarti 5 per pangkatnya tambah 1 4 X pangkat 4 min ganti yang ini 3 per ini artinya 1 ditambah 1 jadinya 2 X pangkat 2 plus C kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan ternyata tidak ada maka hasilnya sudah sampai sini saja setelah menyaksikan tayangan video tadi apakah kalian sudah paham? jika ada yang belum paham silakan kalian komentar pada topik diskusi di aplikasi video tadi oke, selamat belajar tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh